hutang itu sesuatu yang kita pinjam dari orang lain hutang-hutang diperbolehkan agama asal tidak merupakan sebelah pihak Anda boleh berhutang saat keadaan sangat mendesak yang sifatnya penting Anda harus memberitahu kapan Anda akan membayar hutang itu seperti janji yang harus ditepati bila sampai jatuh tempo Anda belum sanggup membayar Bicaralah kepadanya, agar tidak ada kekecewaan. Ingatlah, orang yang meminjamkan itu bukan karena banyak harta. Karena dia ingin menolongmu, dia ingin meringankan bebanmu. Dia tidak ingin melihatmu menderita. Padahal dia juga sama membutuhkan. Karena tiap orang memiliki keinginan, namun dia rela menunda keinginannya demi menolong. Ketika jatuh tempo lunasilah. Kalau belum ada minta maaflah. Jangan sampai Anda melupakan hutang, apalagi marah-marah saat ditagih. Hutangmu mungkin tak seberapa, tapi hutang budinya tidak akan bisa terbalas. Bersyukurlah ketika masih ada orang yang berbaik hati menolongmu. Jangan mengecewakannya, apalagi sampai mengkhianatinya. Salam damai, saudara.